Hai welcome back my crew yang udah lihat videoku kemarin yang ini atau yang ini ya bener banget karena aku sering bahas-bahas caranya aja cara buatnya cara bukanya cara downloadnya sekarang aku akan mau tampilkan cara untuk menguploadnya oke okay, kita oke okay yang kalian tunggu-tunggu sorry banget karena step by untuk aku tak atur semuanya jadi kan harus bersabar ya guys semuanya akan aku bahas so, sa jangan sampai tinggalan infonya jangan klik subscribe dan klik tombol loncengnya juga biar kalian dapat pemberitahuan pertama kali saat aku update terbaru oke okay? so kita lanjut ke tutorialnya. Hello, welcome back. Gimana kabar kalian? Aku sekarang update loh video terbaru tentang tutorial Spark AR atau dalam bahasa Inggris Spark ER yang lagi booming kali ini buat filter di Instagram yang seperti selebgram selebgram, tapi kita bisa buat sendiri kok. Caranya gampang banget. Dan kali ini aku akan membahas satu persatu ya. Tentunya sabar. Ini videoku selanjutnya dari lanjutan videoku sebelumnya yang aku bahas cara buat pertama kali kita bagaimana membuat filter kalian bisa lihat videoku yang pertama dan ini ada serisnya terus sampai aku akan membuat filter terbaru yang gampang bisa kalian tiru oke kali ini aku membahas video cara upload file yang kalian udah buat kalian udah simpen di komputer kalian jadi kalian mau upload ceritanya ini cara uploadnya ya guys kita mulai ya langsung Kalian bisa klik aplikasi Spark AR ER atau Spark AR. Kita sebut Spark AR aja lah, biar gampang ya, <laughs> karena kita orang Indonesia, awam biasalah, buat gampang aja. Kita new project, kita klik open karena aku kan udah save. Kita mau upload aja. ya ini fileku formatnya, ini AR Studio Project. Kita klik open pastikan sudah tersambung ke koneksi ya guys. kini ada aku ada tethering atau wifi bisa. Nah, kita klik ini file pojok ini export and upload. Kita klik. Nah, kita tunggu calculating. Tunggu bentar sampai dia keluar centang hijau kayak gini. Nah, kayak ini udah selesai. Kita klik publish new effect karena ini terbaru ya. Nah kita tunggu sampai 100% Nah ini langsung diarahkan ke webnya Spark AR Pastikan udah login Facebook juga ya guys Karena ini nyambung ke Facebook Terus pastikan Facebook kalian juga nyambung ke Instagram kalian Jadi soalnya ini bisa harus kita nyoba ke Instagramnya langsung disuruh nyoba filternya nanti ini kita klik Instagram karena kita mau upload ke Instagram ya ini namanya kita klik nama seperti biasa ini nama buat filternya kita klik assistant kategori Selfie soalnya kita kan makanya pakai selfie kata kunci kata kunci ini kayak biar kita bisa menggapai audiens yang banyak gitu loh kita harus kasih kata kunci yang biasa dipakai sama orang-orang seperti rap atau namanya tadi filter terserah kalian ya guys ini aku cuma ini aja sih yang penting-penting aja lalu kita klik simpan tunggu sampai selesai nah ini kita disuruh nggak video guys nggak video previewnya sama ini buat ikonnya kita ganti ikonnya pakai gambar terserah kalian yang mau mau aku pakai gambar tatunya aja sih mana ya gambarnya anti aset Ush, gambarnya di mana? Where is? Gambarnya sementara ya. adanya ya guys gambarnya pakai inilah enggak apa apalah lah Kayak inilah nah kita tunggu nah buat konfirmasinya ini konfirmasi Udah selesai, ini gambarnya Ekornya nanti keluarnya ini ya? Oke, kita coba. Kita uji di perangkat kita, disuruh uji di perangkat buat ngupload videonya tadi. Kita pakai salin aja, pakai URL. Jadi, kita pergi ke web, kita masuk ke Facebook, buat nyalin URL-nya. Nanti kita masuk ke HP. Terus kita coba di Instagramnya, aku taruh di status aja lah, apa-apa nanti bisa dihapus kan, posting aja. Jadi biar kita bisa lihat di HP kita. Biar kita pindah ke Facebook ya di HP. Kita masuk Facebook. Nah ini kita klik nah ini langsung diarahkan ke instagram guys, kita klik buka di instagram nah gini kita klik lanjutkan kita coba dan kita rekam dan kita simpan ke folder yang akan kita buka di komputer nanti oke okay? atau di pc kalian Ayo kita kembali lagi ke PC lalu kita cari file yang udah kita save tadi aku save di sini ya lalu kita copy. Nah kita kembali lagi ke Spark Hub tadi kita klik unggah video lalu kalian buka file yang udah kalian copy tadi dari HP tadi untuk uji cobanya. Nah kita klik open. Tunggu sampai selesai prosesnya, lalu kita pilih gambar ini untuk pratinjau di Instagram. Sesuka-suka kalian, karena kan kalian banyak pose tuh, kalian bisa pilih yang terbaik dari semua itu. Oke, okay. lalu kan klik instruksi untuk pratinjau jauh ini tersilsilah, terserah kalian enaknya mau apa. Yang menarik lah, pokoknya kita skip aja biar cepat. Oke. Okay lalu masuk ke ajukan kalau sudah selesai semua langsung ajukan nah kita ini disuruh menunggu maksimal satu minggu ya guys tapi aku ini cepat banget kok cuma satu hari langsung selesai langsung masuk jadi bejo-bejoan lah bisa dikatakan gitu semoga bisa kalian tiru ya tutorial kali ini dan nantikan tutorial tutorial berikutnya untuk tutorial-tutorial berikutnya dan jangan lupa subscribe dan komen bila kalian ada pertanyaan yang belum paham bisa kalian komen atau DM aku di instagram atvimelito oke okay? thank you yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa share iscare bye bye